Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Tiara. Hari ini saya mau bikin sarapan, sayur kelor, penyet tempe terong sambal kacang. Oke, seperti apa cara pembuatannya? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, let's go. Kita eksekusi. Ya, ini banyak bahan bahannya ya jadi ini ada terong sayur kelornya ini sudah saya serut saya beri kemangi daun kemangi, ada bawang putih dan bawang merah oke, ini airnya sudah mendidih kita masukkan semuanya ya ini untuk terong bisa digoreng, bisa dibakar karena saya mau lebih praktis jadi saya jadikan satu di sini saya masak jadi satu masuk semuanya hmm, aroma kemanginya seger Ini kita masak dulu Sampai mendidih airnya Baru nanti kita tambahkan bumbunya Kita tutup dulu ya Ini sudah mendidih ya Sudah mendidih Sekarang kita tambahkan bumbunya Garam secukupnya tergantung masaknya banyak apa sedikit ya ini nanti bisa kita iji dulu rasanya sedikit bisin kalau mau ya kalau enggak mau enggak usah pakai bisin enggak papa dan sedikit gula satu sendok apa namanya satu sendok peres Tak aduk lagi, kita icip dulu, dan sedikit asin. Okay, sudah cukup Ini sudah mateng Kita sisihkan dulu ini Sekarang kita tinggal uh, Masak untuk pelengkapnya Tempe goreng sama sambal Kacangnya Oke okay. okay, sekarang kita tinggal Masak tempe Goreng ya Ini tadi sudah saya bumbu Bawang putih sama garam saja Soalnya ini nantikan Kita penyet di sambal kacangnya ya. Ini minyaknya sudah panas. Masukkan semuanya, ini muat ini. Ini kita goreng sampai kuning ya. Kita balik tempenya biar enggak kosong Oke, kita tunggu sampai matang ini tempenya sudah matang sekarang kita mau bikin sambal ya pertama kita masak dulu bawangnya sama cabenya ini kita sisihkan dulu ini minyaknya terlalu banyak jadi kita kurangi aja Jadi, untuk minyak sedikit aja untuk memasak cabai ini. Bahan untuk membuat apa namanya sambal, jadi ada cabe secukupnya, mau pedas tambah lagi enggak apa-apa, bawang putih dan bawang merah. Ini untuk kacang, saya sudah beli matang ya tadi di ibu-ibu hijau -ibu pagi tadi, jadi nggak perlu digoreng lagi ini yang kita goreng ini aja untuk bawang putih sama bawang merah kita iris dulu kita iris kasar-kasar ya biar kering ya nanti gorengnya bisa kering Jadi seperti ini sudah dipotong kasar-kasar kemudian kita goreng goreng sampai bawang putih dan bawang merahnya e, menguning ya sedikit menguning biar nanti aja apa biar gurih. ini sudah matang kita angkat Oke matikan kompor sekarang proses bikin sambelnya tapi sudah di sedikit bucin sedikit gula pasir karena tadi sudah ada gula jawanya Ups. kemudian kita ulek ulek ulek sampai agak halus jangan terlalu halus kalau agak susah dikasih kuahnya sayur kelor jadi enggak enggak perlu pakai air panas ya kuahnya air kelor biar lebih gampang kalau mengulak sedikit rasanya Terang sedikit asin kita selesai ya kita tambahkan kuahnya sayur kelor lagi agak banyak hmm, kita ulek sebentar biar merata oh, sudah. kalau sudah merata seperti ini kita masukkan tempe Ya, kita ambil terong yang di sayurnya itu tadi. Ya, sayur kelor ya, karena tadi saya masak bersama dengan sayur kelornya. Kita ambil. Oke, kemudian kita penyet penyet. Wah nikmat ini makan ini. Sudah selesai. Sambal kacang, penyet tempe dan terong, sayur kelor. Tambah kerupuk nikmat.